Oh mak, ngeri wa. Tengok. Ah, begitulah jadinya, mantap. Oke, okay, habis guys. Baru ketiga sebentar udah habis. Ngeri dia nih. Nah, Yoik, kau orang tampilan lo makan ini kan, belum kesini kan. Hari ini kita bakalan keliling-keliling di Tembilahan ya, Kota Tembilahan. Nah, jangan lupa pakai helm. Jadi di sini menggunakan helm satu boleh ya. Nah, jangan lupa pakai masker, guys. Karena di sini masih razia masker dan vaksin. Jadi pastikan kalian sudah vaksin dan memakai masker. Wah, wow, ada jembatannya unik. Yang jembatannya Pak. Ya. Martabaknya ya. Memang kau tahu tempat martabaknya? Oh. Jadi ceritanya aku diajak di, di, sama tour guide guys mencari. mau mencari Martabak Canda itu. Martabak ah ini ada yang kenal nggak dengan masjid sini? Candaik kota tempilahan yang paling endul marbotol melalul ah, ini masjid apa namanya ini? Amin. Masjid apa namanya? Waduh tour guide aku nih tak tahu dia guys macet apa. Jadi kalau kalian nyak, kalau kalian tahu silakan komentar-komentar ya. Ini kita ke kanan ya. ah? Oke okay guys, kita ambil jalur kanan. Hebat tour aku nih. Sebelah megang megang anak, sebelah megang kamera. Tidur pun dia. Oh. Oh, Kiri ya ah itu masjid ah itu guys <tik> oh iya kalumpanan 1,2,3 <tik> katanya aku kira dia apa juga tadi sepeda <tik> sepeda ini dia guys masjid al huda Mejid al Huda, Mejid Orang tembilahan ya. Jadi belakang kita ada Raja Vaksin katanya Tak tahu nih yang arah ke kita nih ada atau tidak Raja Vaksin Tapi kalaupun ada kita udah Vaksin ya Jadi aman Wah, panjangnya gerobak nih, gerobaknya terbesar nih. Udah kayak, udah kayak lori. Wah, tengoklah. Wah, Wah besar pak. <tuk> tangan sebelah <tuk> tangan aja dia. Kita naik. Ayo. Oh ternyata tidak jauh ya. Oh, oh di sini jualannya. Oh gitu. Eh aku tak nengok kok kamu Motong-motong itu tadi ya. kita buat Nah. nih. Ini kalau martabak Batam lihat nih langsung tembilan dia nih dulu pernah ada orang baru, -baru dari Batam jualan bakal ah. balik sini sampai sini duduk sini dilihatkannya pertama kejualan ya yeah. situ dipesan dia satu matabak udah jadi dibuatkan taruh situ ah. dibongkarnya habis. dibongkar dia isinya isinya Bang, apa aja isinya, bomprai, bombay ulangkan, eh uh, sama kol, nah. oh kalau kami tak pakai kol katanya, sebenarnya jualan juga ya, ya katanya di Batam, selama nah. apa ulangkan pakai apa kuahnya, kuah kari juga katanya, kan? cuman dia pakai uh, kentang, nah pakai kentang dia tak, ada yang kuahnya di kuahnya kalau yeah. dia tidak pakai kol, cuma bawang bombay, bawang perai martabak telur biasa atau martabak mesir, martabak mesir, kalau martabak mesir oh, tidak ada yang pakai kol okay. kalau martabak telur biasa tetap pakai kol oh tetap pakai okay, kol ya iya yeah, tetap pakai kol, bombay, perai pakai martabak 1, 2, itu aja sedikitnya 10, habis yang tadi? Wah. Wow. Cepatnya cuman cuman berapa jam kok jualan? sampai. Uh. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Kata jangan dekat-dekat panas, panas ya. Jadi kira-kira di -kira perna enggak nah, anak orang coy <tuk> ya. Banyak, Banyak di tanah. Banyak dia kalau pinggir gini tahu kecuali kalau dia pegang sana oh, oh, ini. Jadi bisa ya. lebih <tuk> lebar lagi. <tuk> Iya Ini nipi. Buahnya kenyal. Buahnya buah kari ya. Buah ayam kampung. Ayam, kari, pakai ayam kampung. ayam Kalau mau pakai ayam boleh. Ini kita kita pakai ayam ayamnya habis. Iya. Mama mau ini ini namanya apa martabak apa nih? Sewa. Ya, ada perti yang lain enggak? Banyak pertingnya. Ada martabak bom, bom, bom, bom coklat dan. Martabak bom. Tapi dia jualannya Jakarta. Ada perata. Nah, perata kosong juga ada. Kalau mau yang perata kosong juga ada. Kalau ini kan martabak telur yang perata kosong juga ada yang manis juga ada yang asin juga ada tapi ini ku, kuahnya pedas dah enggak enggak pedas kalau mau pedas ada cabai rawit Oh dikasih cabai rawit ya kalau mau pedas tinggal minta cabai rawit kayak, ya kayak acar gitu ya tidak cabai rawit gitu ya, jadi orang tembilan wajib coba ini enak uh Kali berapa? Kita. Ini topeng. Ini TS. Beda ya. Kalau di sini, di sini pelanggannya banyak bapak-bapak, ibu-ibu, saya Ibu, bawaslu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu. pejabat-pejabat. Jadi ceritanya, aku mau coba nih. Hmm, mantap <laughs> tapi langan masih mampir sini kan yang belum tahu pokoknya ya. jalannya di samping kantor B Cukai. masuk ya. ada kedai kopi bahagia depan toko alat alat olahraga pokoknya di belakang kantor B Cukai ini kan kantor B Cukai pas ya. ya. lah belakangnya kan samping-samping sampingnya jadi kalau masuk gang gang samping Bejukaya itu udah? Gak masuk warung pertama. Udah masuk warung Apana pertama. Itu. itu. Jadi kalau ya. Cuma satu satunya deh sini. Nah ambil sendok ma. Ini apa lagi? Nih. Itu ada habis. Besok lagi. Ini. Ah. Bandar yang lain. Hah? Ih, yang lain pula. habisnya 2 jam aja dia jualan. Selain. Ini air H? Oh, aku kayaknya tak bisa lagi ya gitu. Belajar, Oh. memang pakai susu dia? Ya, ada yang Oh gitu Kala ya. ya pakai Oh, kasih lem. Hah? Dikasih lem. Menega, jadi dia rasa asin-asin manis. Oh, gitu ya. Jadi kalau masukkan keju boleh lah. Boleh. Kadang ada yang pakai keju tabur di atasnya pakai meses boleh. Ah. Kan ada juga tuh pakai keju mozzarella kan. Ada. tapi kalau mau ada ini, espor bahasa, ah. atasnya kasih keju boleh, ya. baru makan. Baru dia meleleh ya. Melele. Kalau di kota goto. kotong tinggal. tinggal soto. Oma. Oh, ini tengok ah begitulah jadinya mantap terus kau mau cari apa lagi sini Eh, tapi waktu kita tinggal bentar lagi loh udah udah jam tuh mau jam 11 karena karena kami mau berangkat lagi guys mau berangkat ke kampung Pulau Pijang Jadi ini kita beli oleh-oleh buat kampung ya